Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkaropedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca zikr pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi Ya amanu dzikran yang artinya Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya Di waktu pagi dan petang Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41-42 Anas bin Malik menuturkan Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Dari sholat subuh hingga terbit matahari Lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang budak dari keturunan Ismail Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Dari sholat asar hingga terbenam matahari Lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang budak Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Wallahu'alam biswab. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.